Perfect, perfect, perfect, perfect. Memang Alhamdulillah kasus sudah menurun, tapi kita harus ekstra waspada terutama menghadapi Nataru. Jangan sampai terjadi lonjakan berikutnya. Kebijakan pemerintah untuk melonggarkan sejumlah ruang publik menjadi kabar baik bagi sejumlah tempat usaha di ibu kota.